Ya, jadi pada siang hari ini kita dari Satnarkoba Polres Kampar di Maguloy berhasil mengamankan satu orang tersangka dengan inisial CN. Pada saat dilakukan penangkapan e, ditemukan pada tersangka ini satu paket diduga narkotika jenis sabu-sabu. Yang mana dari hasil interogasi tersangka ini menerangkan narkotika itu akan dijualnya seharga satu juta tiga kepada temannya. Ya, untuk selanjutnya, untuk tersangka dan ancaman kita? Uh, untuk selanjutnya, kita akan coba kembangkan dari mana tersangka ini mendapatkan narkotika tersebut. Kemudian tersangka ini akan kita bawa ke Polres Kampar untuk kita lakukan penyidikan Dan kita jerat dengan pasal 114 S1, Junto pasal 112 S1, Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan minimal ancaman 5 tahun penjara. Oke. Okay. Dari mana nih barangnya? Aku loh. Angga. kita Yang okay, kecil Hah? Saya datang dari Trantang menuju Pariparu ya, Hanya untuk ngopi-ngopi di warung Pak Usman nah, Kepala nah, Dusun ya. Tiga Padang Raja nah, Saya mendengar ada letusan di sekitar ya. TKP Itu. Sekitar 300 meter dari sini ya. Kemudian ada ada seorang rekan pusat kita Mengatakan bahwa dia lari Cuma ada satu ini ondain bahwa sebagai BB. Ya. Baru saya mengerti ini ada penggerebekan Tapi nah. saya tidak paham Apakah ini sabu atau kasus lain ya, ya, ya. Setelah saya duduk di kedai Pak Usman Sekira-kira 5 menit ada ibu-ibu berlari dari jalan Ada orang ketangkap Saya menuju sungai Kemudian sambil ada dua orang sudah tangkap Dan aparat kepolisian kita Minta bantuan untuk dibawakan satu sampan Itu aja pak ya. Orang ini berarti udah nyebrang di luar tadi ya? Berkemungkinan pak, saya bisa oh, dia okay. minat menel langsung Oh, lari ke sana ya Tapi dari pengakuan dorong ini Saya dengan langsung dari saksi ah, kondor ya? kita Bahwa mereka sangat berterima kasih Kalau tidak ada bapak-bapak ini mungkin sudah mati di tengah sungai Ah, ya, gitu. itu Minta ya. air bang Jangan minum, Cuci aja bang. Ah. Panah Hah? Ya mati, ini, ini. yang hampir mati. berarti itu pensan tuh. Itu, bosnya. itu, bosnya. itu hmm. Baru, kan, ada sama bang? Kita jelaskan uh, penggerebekan kita untuk sore hari ini. Uh, jadi pada sore hari ini kita dari saat narkoba Pores Kampar mengamankan uh, dua orang tersangka narkotika jenis sabu-sabu. Yang mana tersangka ini pada saat kita grebek melarikan diri. Mereka ini awalnya ada lima orang. Kemudian mereka melarikan diri dengan menyeberangi uh, sungai Kampar. Dua orang berhasil kita selamatkan dengan menggunakan sampan. Sekarang sudah berhasil kita bawa ke pinggir namun mereka dalam kondisi masih pingsan. Uh, ya, apakah yang pemilik uh, barang haram ini tertangkap atau gimana ini? Eh uh, untuk tersangka yang menjadi target kita adalah saudara Suhen. Hmm. Ya. Kemudian di TKP masih ada barang buktinya nanti mungkin akan kita bawa RT atau RW setempat untuk bersama-sama kita menggeledahnya. Hmm. Oh, Ah, ada. Ah, ada. Bit yang tak ada saya ni. Yang tak ada spion kat sini. ada spion ni. Ada. Spionnya. ada spionnya. Yang itu gak ada nya ndak, Bang? Hmm? Yang itu gak ada nya, Bang. Hmm? Kok gak ada nya? Bis trik kok. Kita tengok ya, Bang ya. Pak, ini ambil gambar lama nih juga biar ini dia. Kita punya kita buka, Pak ya. Rokok buang dulu, Pak. Siram. Asik terbakar, Pak. mana nah, timbangan Mano. Plastik-plastik. <tik> nah, ya. oh, yang berisi 3 kosong. ya? Oh, iya, iya. di mana timbangannya? Ya, timbangan timbangan di rumah. Plastik-plastik. Plastik-plastik nah, di mana lagi? Dia takar-takar. tuh yang Jadi telah ditamankan dua orang tersangka narkotika tadi, kan yang aja. mana tersangka tersebut tadi melarikan diri dengan cara menyeberangi Sungai Kampar. Uh, akhirnya kita berhasil menangkapnya di tengah sungai, kemudian kita lakukan penggeledahan. Kita temukan eh, ada 8 paket narkotika jadi sabu-sabu di dalam sepeda motor eh, tersangka yang kita amankan ini Dengan inisial SH Untuk selanjutnya bel. Untuk selanjutnya tersangka ini akan kita bawa ke Kampar untuk kita lakukan penyidikan Dan kita bergerak dengan pasal 114 S1 contoh pasal 112 S1 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tadi dia mau ngantarkan narkotika sana pak jadi pas kita makan ah mungkin dibuangnya di sini ini satu paket sini tunggu dulu foto dulu dua sini bang ya, ini paket nih tapi yang satu yang berisi kemudian yang lainnya tuh di sini ada ini lagi paket lagi ini lagi ini sisa paket ini masih mau kumpul di sini Ah. Oh, sana ini satu dua kesana dua orang sini satu dua ini tunggu satu dua tiga tunggu satu, dua, tiga Baru orang lima ya pak? Ya. nah ini alat hisapnya nih pak hmm, hmm. ini alat hisapnya, ini plastiknya lagi nah, nah ini, apa nya kaca, apa nya nih kaca piring, kaca pirek, untuk nisapnya nih, oke ini dia ini kacanya kok alat alatnya lah semua dimasukkan di dalam sini ini sapunya berarti sabu tuh tadi nah, di, di itu. sini dia jadi ini jual-jual habis kan nah, nah, nanti ada seremnya nah, ini dia untuk penangkapan di TKP pertama kita temukan dua paket narkotika diduga jenis sabu-sabu kemudian alat hisapnya ada dua unit kemudian juga ada plastik-plastik eh, eh, pembungkus narkotika diduga jenis sabu-sabu Ya untuk selanjutnya tersangka melarikan diri atau gimana nih dan usaha kita? E, tersangka ada melarikan diri tiga orang karena yang berhasil kita amankan dua Keterangan dari tersangka yang kita amankan ini mereka ada lima orang Kemudian kita akan berusaha untuk mengembangkannya e, keberadaan yang tiga orang lagi Dan kita akan kita interogasi tersangka ini memperoleh narkotika jenis sabu-sabu ini dari mana